resta musik juga nih sutinya. <tuk> nah, ya maksudnya dari tadi, coba mas. Hey, selamat. Ada apa ada Oh Juga buat sahabat-sahabat semuanya juga. Terima kasih. sedemikian satu awal jumpa kita di edisi yang ketiga satu single jiran Malaysia sana sudah berlalu di ruang dengar Anda sembari menunggu rekesan yang masuk satu persumen Yang punya gawin Surates Jami-jami audio lombok Bagu iban kejimol Nusa Barat ILS Terima Di desta musik official, di desta musik live, muka. Gang persembahan, tentunya, menyaksikan out putarkan ya Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle